Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Herosa Auto. Oke, okay, saat ini saya berkunjung di showroom mobil bekas Naisar Mobil. Dan kebetulan saya saat ini ditemani oleh pengelola showroom atau ownernya langsung dari Naisar Mobil dengan Bang Alvito. Bang Alvito. Oke. Okay. Ya. Bang Alvito bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Naisar Mobil ada di mana? Di Jalan Regensi Permata jalan Regensi, Regensi Permata ya, ya blok dc-dc Blok DC. jadi teman-teman nanti yang ingin mampir ke Naisar mobil bisa cek link di deskripsi video ini ya atau teman-teman bisa klik di Google Map dengan kata kunci nicer mobil ya. atau teman-teman juga bisa janjian dengan abang ya, ya. untuk nomor yang bisa Pak. ada berapa 08-0895 3291 -57502. Oke, itu tadi nomor dan WA dari abang pengelola showroomnya ya. Jadi teman-teman ya. nanti bisa jajan langsung dengan abang Alvito. Ya. Oke, bang Vito bisa diinformkan ke teman-teman untuk keseluruhan total unit di sini ada berapa? Di sini ada dua, tiga. Lebihnya ada 14 belas sih. Ada 14 unit 14 ya? 14 kurang ya. Jadi cukup komplit teman-teman untuk pilihan mobil di Naisar Mobil. Jadi Info ada infonya ini mobil termurahnya harganya empat juta ya. Yeah, iya. Nah, main. nah mobil apa nanti teman-teman terus kepoin video ini jangan, jangan sampai disekip-sekip ya karena di Naisar sini ada mobil yang harga termurahnya mulai empat juta. Wow. Oke teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa subscribe like dan share video ini supaya informasi ini lebih bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman di sekitar sana jadi buat teman-teman yang showroomnya ingin kami review jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini atau bisa hubungin admin di deskripsi video ini nah teman-teman di ya. mobil pertama kita lihat ada Daihatsu Blenven tahun berapa ini bang? 2014 bang. 2014, b ya. Tangerang Kota ya. Ya Tangerang. Untuk pastinya hidup ya? Pasca hidup. Pasca hidup, kir Kirinya mati ya. Mati, dua kali. Jadi teman-teman yang ingin kir dan hidup bisa ya? Bisa ke sini aja. Untuk kilometer itu Kilometernya di angka 100, ya. 100 ribuan tiket ya, ya? Ya. Nah untuk Informasi kilometernya masih rekomendasi banget teman-teman kelas mobil blind fan. ya. Oke okay, untuk pajaknya hidup tir panjang ya. ya. Harganya berapa bang? Harganya kita buka di tujuh delapan. Ya. Masih bisa nego ya? Masih. Oke okay, khusus untuk derosa auto kalau 75 gimana? 75 75 kurang sih 76 tujuh lah. Tujuh deal. Ya net. Deal 26, ya? Iya. Tujuh khusus untuk derosa auto teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek langsung ya bisa. ini nanti teman-teman bisa nego-nego nego sambil kopi dengan vito ya. dan untuk BINFAN ini kebetulan belum AC ya Bang ya, ya belum, AC. belum ac tapi masih bisa pasang AC melalui naisar mobil ya. Oke okay, next di mobil berikutnya nih teman-teman ada Karimun. mobil yang sangat legend ada Suzuki Karimun Karimun tipe apa ini Bang GX ya yes. tipe GX manualmatic Manual. Manual. Tahun berapa? 2002. Tahun 2002. 4 A. Plat A. Pasar, Pasar Kemis ya? ya. Pasar ya. Kemis. pastinya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Okay. Kaleng juga masih hidup ya? Iya. Oke. Okay, untuk unit ini sudah berumur. Untuk kilometernya berapa? Kilometernya dia hmm. sekitar ratusan juga. Ratus? Eh. On the ya? Iya, Oke. Okay. Jadi untuk race kilometer dari karimun Wakon ini 100-200an lah ya. ya karena mobil sudah berumur ya, tapi teman-teman kok -teman, jangan khawatir ya untuk kesuruhan masih sangat oke okay. Masih oke okay. setnya full ori untuk harga cashnya Bang 48 bang. 48 ya 48. masih nego ya masih bisa nah teman-teman yang mau nego langsung aja hubungi Bang Vito ya teman-teman untuk nomor saya hasilkan di deskripsi video ini ya. ini masih bisa keren nggak gris sudah enggak bisa. enggak bisa ya? karena yeah. sudah berumur ya. Iya, yeah, sudah berumur. Nah, jadi untuk informasi lengkap karena ini sudah berumur teman-teman, untuk unit ini cash only, yeah, only. Oke, okay, selain Karimun ada Sigra ya? Iya, yeah, ada Sigra. Nah, teman-teman, mo di mobil berikutnya ini ada mobil LCGC yang sangat irit. Yeah. Dan tentunya sangat murah. Ini ada Daihatsu Sigra tahun berapa, Bang? 2018 tipe R. 2018 tipe R yang paling tinggi ya. Yeah. R sudah kupon polis untuk bagian peleknya. Oke untuk pajak gimana? Pajak hidup. Pajak hidup plat B Jakarta Barat ya. Iya, yeah, Plat Barat. dan genap teman-teman. Dulu -teman. harga cashnya berapa? 117. 117 masih nego ya? Iya, yeah, masih bisa. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang ingin DP Jepang atau Sepuluh juta bisa ya? ya bisa. Oke, okay, kalau sepuluh juta, yang penting data bagus, fiturnya aman bagus. Ya. ya. Nanti aman. akan dikawal dengan berfito sampai pro. Iya, Oke. Okay. Selanjutnya nih. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada mobil yang sangat familiar. Ada Daihatsu Xenia Tahun berapa, bang? 2011. 2011, ya. tipe? Tipe LE. LE. 1000 cc ya? Iya, ya? 1000 cc. 1000 cc, Oke. Okay. yang udah deluxe yang sudah dilak ya. ya untuk kilometernya berapa kilometer masih 110 110 masih ya, ya. oke okay. untuk overall masih sangat oke okay, teman-teman Epat eh, A ya plat A pasar kemis ya, pasar, pasar kemis oke okay. untuk harga cashnya berapa harga cashnya lima ratus ya oke okay. jadi teman-teman derosa atau dua otomatis nanti bisa nego-nego dengan Bang Vito ya. ya bisa yang mau kredit masih bisa Kredit bisa. Oke, okay, jadi teman-teman yang mau cash kredit masih sangat terjangkau, teman-teman masih bisa niko untuk unit ini. overall masih sangat oke. Okay. Ya. Ini kabupaten ta ya. Kabupaten. Oke, okay, selain dari aku, senior senia di sini juga ada pilihan senia lagi. lagi. Ini tahun berapa bang? 2014. 2014. Tipe? E. Tipe X Tipe E. Manual, e. E. Manual, manual, oke okay. full manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, teman manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, manual, hidup manual, hidup manual, hidup manual, hidup pajak hidup manual, manual, manual, manual, manual, 117 manual, manual, manual, manual, manual, nah teman-teman yang mau nego-nego bisa manual, banget itu atau bisa mampir ke Naisar mobil, langsung bisa nego-nego di tempat. Nah pastinya teman-teman nanti yang mau tahu rincian angsuran kreditnya ya bisa yeah. hubungi langsung ke Bang Vito. Gila nah oke okay, teman-teman disusul mobil berikutnya nih. Oke okay, teman-teman mobil MPV lagi dari Suzuki ya. Yeah. Suzuki MPV warna silver tahun berapa? 2011. 2011. Tipe, tipe? GE. GE yeah. manual ya? Ya yeah, manual. Manual. Untuk kilometernya? dua meter masih cepet juga sih cepe ya? ya sekitar itu ya? ya ya teman teman untuk pajaknya hidup ya pajak hidup kaleng panjang plat ya. b genap jakarta utara jakarta utara hmm. oke okay, untuk harganya berapa harga cashnya kita buka di enam puluh juta enam masih nego ya masih bisa oke okay. yang mau kredit nih kredit bisa oke okay, teman teman jadi teman teman yang mau cash kredit khususnya yang mau kredit dp mulai 10 juta atau lima juta untuk angsuran paling murah ya. nanti untuk pastinya teman-teman bisa hubungi bang Vito. Ya, untuk... usahain lah, paling murah. nah, diusahakan paling murah ya. ya. oke, okay. selanjutnya. oke okay, teman-teman selain warna silver, silver di sini ada pilihan warna hitam. Entah. ini tahun berapa? Loh? 2011 juga sama. 2011 tipe? Ya. tipe GX. GX manual, GX manual ya? manual. manual. oke okay, untuk keseluruhan masih sangat oke okay ya? masih oke. Okay. di? meter juga masih 120 sih. 120 ya, ya. masih. Rekomendasi banget nih teman-teman. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup. Kaleng juga hidup. 4B Tangerang Kabupaten ya? genap ya, Kenapa teman-teman? Untuk harganya? Harganya kita buka di 88. 88 masih nego ya. Masih nego. Nah, teman-teman yang mau cash mau kredit tukar tambah juga bisa. Bisa. Bisa. Oke, jadi untuk unit ini untuk yang mau kredit cukup 10 juta sampai 15 juta masih bisa ya. Iya, masih bisa. Yang penting data bagus. Iya. Untuk tenor empat tahun, tahun bisa tahun masih bisa. bisa. Nanti untuk rinciannya bisa hubungin Bang Vito langsung, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, di mobil berikutnya ada pilihan Daihatsu Senia, Senia lagi ya. warna silver ya. tahun berapa? 2013. 2013, X. 2013 X, tipe manual. X, manual. Oke, untuk kilometernya di di 130. 130. Ya. Oke, untuk pajaknya gimana, Bang? Pajak kilo itu plat B Ganjil Jakarta Barat, Barat ya. sampai bulan September teman-teman ya. untuk harga cashnya berapa harga casenya kita buka 111 111 ya. masih nego ya masih nego Oke masih terjangkau untuk harganya teman-teman <laughs> yang mau kredit juga bisa teman-teman ya. cukup DP 10-15 masih bisa ya. ya yang penting data aman-data aman dikawal dengan bank itu sampai approve tentunya nah teman-teman di mobil berikutnya ini ada Daihatsu Taruna tahun berapa bang tahun 2002 2000 watt oke okay. untuk pasnya proyeknya hidup acak hidup paling juga hidup ya 4A mana ini tanggerang Kabupaten Tangerang Kabupaten ya Kabupaten, Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Serang gitu <laughs> Oke okay, ini platnya plat a Kabupaten plat ganjil Oke okay, teman-teman untuk pasnya hidup ya paling juga hidup, panjang ya. untuk harga case berapa? Kita buka 57 lima tujuh khusus untuk derosa auto dan duo otomotif kalau 55 gimana 55 bisa bisa cek langsung ya ya cek langsung tapi di sini oke teman teman yang penting serius ya. ya cukup 55 juta bisa membawa pulang mobil keluarga ya. teman teman ini cash only Cash yes only Cash only ya. karena sudah berumur ya. ya jadi teman teman cukup 50 jutaan bisa membawa pulang ya. mobil, mobil keluarga keluarga ada apa lagi bang ini ada Avanza. Nah teman-teman untuk unit terakhir ini ada Toyota Avanza, Avanza tahun berapa? 2013 tipe G. 2013 tipe G manual. Manual. Manual. Oke okay, warnanya juga istimewa ya warna pilihan ya, warna ya. merah. Plat B Jakarta, Jakarta Selatan. Selatan. Banjir. Pastinya ya. hidup. Bedeknya hidup. Hidup sampai oper ya. ya? Tahun 2023 platnya juga masih hidup. Untuk ya. kilometernya berapa? Sekitaran 100 sih. 100-150 ya, kurang-150 kurang, 150 kurang? Ya. di bawah 150 ya, ya. oke masih komentar banget untuk tahun segitu teman teman bu harganya untuk harga case kita buka 123 123 masih nego ya, masih. ya. nah teman-teman yang mau nego-nego langsung aja datang ke Naisar mobil atau bisa hubungin bang Vito ya, ya untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini yang mau kredit mulai dari 10 juta bisa bisa 10 bisa Data, data, bagus. data bagus, ya. Yeah. Nah, teman-teman yang punya data bagus nanti untuk paket kreditnya akan dibantu dengan mulai DP 10 jutaan, ya. Yeah. Yang mau maksimalin ke DP juga bisa, tentunya nanti akan angsurannya lebih murah. Yeah. Ya, Vito. Yeah. Ya, nah, demikian informasi dari showroom mobil Naisar buat teman-teman yang berminat juri-juri di sini bisa langsung hubungin ownernya, langsung Bang Vito, yeah. atau teman-teman bisa <coughs> kunjungi langsung showroom Naisar mobil. Yang alamannya saya sisipkan di deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.